Puluhan ton sampah kembali menutupi permukaan Kali Jambei di Tambun Selatan, Bekasi. Ketebalan tumpukan sampah sekitar 50 cm. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Pelonggaran aturan dilakukan utamanya di sektor pariwisata. Langsung santap siang pemirsa, kami ajak Anda menikmati kuliner khas Nusa Tenggara Timur, saya sapi yang diasap dalam bambu. Selamat siang bersama saya Zulfikarnagi, kita buka informasi pertama dari Jawa Barat pemirsa, puluhan ton sampah kembali menutupi permukaan Kali Jambe di gorong-gorong jembatan tol Jakarta-Cikampek. Kelurahan Jati Mulia, Tambun Selatan, Bekasi. Meski berulang kali dibersihkan, namun tumpukan sampah menggunung dengan ketebalan mencapai sekitar 50 cm.